Ya ampun lupa banget pernah ngepost ini ketika pre and post rugiah this is chaotic Guys aku otw rugiah karena homo biar seru mending mana Alright, guys, balik lagi sama gue, Rafi, di channel Rafi. yang pastinya ya. gimana kabarnya hari ini? Bentar lagi mau lebaran, bentar lagi mau lebaran <laughs> ya? Gimana puasanya? Masih aman, masih lancar, udah bolong berapa? Dah, ya, semoga semua yang mengklik video ini dapat terhibur. Mari kita langsung aja, apalagi kalau bukan reaction, langsung aja kita meluncur ke videonya.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 Ada apa? Di sini ada apa? Kita baca ya. Najis mughalladh, apaan sih? Najis berat. Kalau mukhaffafah <tell> <tell> itu najis ringan, ya benar. Dan Mutawasito <tell> itu najis sedang, ya. Mungkin gitu urutannya. Kalau najis terval. <tell> ada anjing orang-orang ngaji Najis terlalalala. Najis yang berat sama dipikul ringan sama dijinjing lu anjing. Ah <hantar> oh, udah foto profil lucu lagi anjir anjir ada lu ada jawaban jawabannya tuh selalu ada gitu. Oke next <hantar> apa ini? gue obrak-abrik juga nih bumi lama-lama dia siapa anjir plot twist ternyata kamu dajal bangsat. iya <laughs> lu dajal siapa lu bisa ngobrak-abrik bumi ya nih tangkap polisi nangis loh emang teknik sipil ngapain yang ngewujudin pakai dek ngewujudin rancangan anak arsitek oh baru tahu, gue kira selama ini teknik sipil yang mau jadi PNS tapi kalau teknik yang suka bergosip namanya teknik spill kurang ya tolong dicari lagi iu tolong dicari lagi kurang kurang kurang lucu lo next Apa nih yang ada di awal thread video ini teman gue tapi kayaknya nggak mungkin soalnya dia baik kok anaknya tetangga aku juga bercadar ternyata lontek tolong jangan bawa-bawa itu dong anjing kenapa sih tetangga aku juga ber bercadar ternyata lonte Kak anjing mbak tahu dari mana dia lonte dahal pakai cadar wak wak wak bapak aku langganan dia mati nggak tuh mati diulti anjing diulti langsung kasih bukti secret Bapak gue sendiri anjir next Bandung indah banget sayangnya aku nggak bisa ngefotoin Zah kamu lagi di Bandung enggak masih di Bogor makanya nggak bisa fotoin. ini <tik> <tik> <tik> <tik> orang kenapa sih dia sih Saget, kenapa sih ini orangnya next awal lagi deh <tik> tanya RL ngakak banget dari tadi ngetawain ini hello I'm gay can you help me no I'm lurus <laughs> I'm lurus nying. I'm lurus apa-apa apa sih anjing bahasa Inggris lurus horizontal vertikal <laughs> ah, aku cek Gitu, next. Aduh. ih orang-orang ya. Tanya RL alasan kalian gak terlalu deket sama ayah sendiri. Udah punya istri. <laughs> Udah punya istri ya kenapa? itu kan mamah lu anjing. Aduh. Lu suka sama bapak lu ya? Bagaimana sih? Ih enggak tahu ini cewek apa coba tapi kayaknya cewek sih gila ya itu bapak lu kenapa lu suka anjir aneh banget dah kenapa lu jadi cemburu deh udah punya istri sih aduh astaga next kenapa dah adik gue gak bisa sekali aja gitu bersikap dewasa emangnya adek kamu umur berapa Kak? 5 tahun sih Ya yang gua tahu tuh umur-umur 5 tahun tuh lagi lucu-lucunya gitu lagi lagi bocah-bocahnya, apaan yang lu tuntut dewasa lu? Aneh, enggak-enggak aja, anjing. Tolol banget, kesel gue usia Usia di 5 tahun itu lagi sering-sering ya boker di celana, melakukan hal-hal bodoh. Lu mau harapin dewasa, gimana sih, anjing? Next, soalnya mamanya Erik dulu meninggal gara-gara mermaid. Jadinya, mermaid dianggap sial. Memang mamanya meninggal kenapa? Gara-gara mermet. Mermetnya ngapain emang? Mermetnya bikin mamanya Erik meninggal. Gitu, gitu aja eh, terus sampai meninggal tuh anjing. Apa sih ini? Iya mermetnya ngapain bikin mama Erik meninggal? Bama, maaf aku ketawa. <laughs> Kamu tahu enggak mama Erik diapain mermet sampai <laughs> saking keselnya dia nanya sama orang lain <laughs> apa sih ini? apa sih? <laughs> oke okay, next ada apa lagi nih yang lucu-lucu nih? nih hai maaf akunmu aku unfollow ya soalnya kamu post soal belajar doang Hah? aku nggak suka belajar buset buset Ini the nggak gak suka belajar anjing. Orang posting belajar di di mar, -mar anjing, di unfollow anjing. Lu gimana temen-temen yang ngeser-ngeser agama, geser-geser hal-hal konyol? Gimana lu? Next, jadi curhat ya. Yang beda agama selalu menarik anjing. Kenapa harus pakai anjing? Yang beda agama selalu menarik anjing. Beda agama menarik anjing, iya bener. Yang beda agama selalu narik anjing ya Gak selalu juga gak semua orang yang beda. di luar agama kita itu suka anjing gak juga anjir Next setelah baca rap yang bilang anjing itu emang lebih perhatian daripada kucing Terus kenapa sampai sekarang orang-orang kalau ngumpet malah bilang anjing bukan kucing Nah hey, itu bukan umpatan, itu adalah pujian Seharusnya kita bangga dikatain anjing. <tuk> <tuk> Bapak kau anjing asura marah kan lu? Itu pujian, tadi katanya pujian anjing Dikatain anjing dia marah Bangsat, next! Apa yang akan kamu beli jika dalam 10 menit semua barang di dunia gratis? Gue mau beli apa ya? Gue pengen punya hotel, punya pesawat kayaknya itu deh apa yang kamu beli jika dalam 10 menit semua barang di dunia gratis eh, gak ada anjing kan semua barang gratis bangsat yang gak ada iya bener anjing ngapain lo beli goblok pertanyaan apa ini bangsat <laughs> next ini yang terakhir ya guys ya ntar lagi mau buka jadi gue mau buka dulu ya ampun lupa banget pernah ngepost ini ketika free and post rukiah this is Kauotik, Guys, aku ate Rukiah karena homo. Biar seru mending mana. <laughs> Apa sih ini? Apa sih? <laughs> Udah balik kantor dan masih bencong. <laughs> Teman gue di Rukiah muntah bukan karena setannya minggat, tapi karena mulut Ustadznya bau anjing. Tolonglah jangan kayak gini lah, tolonglah. Next. Terus banget sih. Guys, aku mau di karena aku homo Anjing dia bangga bangsa Apa judulnya? Aku tahu kapan kamu mati Emang lu Tuhan? Woi, itu judul filmnya <tabuk> <tabuk> Kenapa sih orang-orang di Twitter lu lucu lucuan anjing. anjing anjing Apa judulnya? Aku tahu kapan kamu mati Emang lu Tuhan? Woi, itu judulnya Tahi <tabuk> kita Nah, iya oke. Okay. Segitu aja video kita kali ini. Coba tulis di kolom komentar mana tweet-tweet yang paling enggak banget, paling lucu banget dan paling ngeselin banget. Coba tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya, Gora Vesti cabut. Jangan lupa di-like, comment, subscribe dan di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang. Dan Gora Vesti cabut. Cuaks.